kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini kita mendapatkan kabar penting para sahabat, ya soal rangkaian pernikahan Lesti dan Rizky Bilar baru saja kita mendapatkan info dari kapan lagi dangdut para sahabat, ya. akun tersebut tentunya menginfokan kabar soal Pernikahan Lesti dan Rizky Billar, yang mana siaran langsung rangkaian acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar diberi jatah 3 jam, tentunya oleh KPI. Baus sahabat ya, ada sebuah kalimat caption panjang dituliskan. Rangkaian acara pernikahan pedangdut Lesti dengan Rizky Billar rencananya akan ditayangkan oleh dua stasiun televisi swasta di Indonesia. Beberapa acara mulai dari pengajian, upacara adat, hingga resepsi pernikahan dipastikan menyedot banyak perhatian dari fans mereka. Namun dengan adanya penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat yang berlaku pada 3-20 sampai 20 Juli 2021 sejawa dan Bali, maka acara pengajian dan upacara adat yang seharusnya digelar pada minggu tanggal 4 bulan 7 Ditunda sampai batas waktu yang tentunya belum ditentukan Melinsir dari Liputan 6, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melalui Agung Suprio menjelaskan Peraturan terbaru tentang siaran langsung di televisi Persahabatnya juga menyebutkan durasi siaran langsung untuk semua stasiun TV Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dan menjadi acuan untuk semua stasiun TV yang pertama itu durasi, durasi itu maksimal 3 jam Ujar Agung yang merupakan Ketua Umum Komisi Penyiaran Indonesia itulah info penting yang kita dapatkan persahabat ya bahwa KPI memberikan waktu hanya 3 jam saja untuk siaran langsung rangkaian acara pernikahan Lesti dan Bilar di stasiun TV persahabat ya. Kita doakan saja, mudah-mudahan acara berlangsung lancar dan tentunya disukseskan. Itulah yang kita ingin kawan sahabat ya. Doa kita harus selalu kompak, selalu solid, dan tentunya kita harus wajib mensupport melancarkan untuk kerangka acara pernikahan lesti dan rizky bilar. Dalam postingan tersebut juga tentunya menuai banyak sekali komentar, sahabat ya. Ada komentar. Dari akun vanjalu Anuskar Fajar 3, mengatakan dalam kolom komentar, "Tiga jam juga udah cukup. Toh, buat ijab kabul, nggak perlu lama-lama. Acaranya yang penting mereka sehat, dan udah halal itu yang paling penting. Responnya sangat positif, bersahabat ya, diberikan oleh fans. Mudah-mudahan saja kita selalu kompak, selalu solid, mendukung, mendoakan, mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar." Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru malam ini persahabat yang tetap pentingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dan informasi selanjutnya soal Lesti dan Rizky Bilar Ini informasi di malam hari ini para sahabat. bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Menginucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh